Hai kenalin aku Astridi Andriani dan aku adalah media and campaign director dari Next Generation Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama sharing soal literasi media digital Tapi sebelumnya yuk subscribe dulu like and share Next Talks proudly presents Ya eh uh... Kali ini kita bakalan ngebahas soal literasi media digital Mungkin teman-teman yang nonton di seberang sana Udah pada gak asing lagi ya sama literasi media digital Diskusi kita kali ini juga bakalan ngobrolin soal literasi media digital Tapi pertanyaannya, kenapa sih literasi media digital itu menjadi isu yang begitu penting gitu ya Bahkan saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Lagi rajin-rajinnya nih ngegenjot indeks literasi media digital Yang sekarang ada di angka 3,49 dari skala 1 sampai 5 masih di uh, angka sedang tapi belum baik makanya pemerintah uh, lagi rajin gitu ya sebelum ngejawab itu aku pengen cerita dulu boleh dong gitu ya uh, ceritain soal Charles Darwin teman-teman di sini mungkin udah pada tahu dong ya Charles Darwin itu adalah uh, seseorang pencetus teori evolusi gitu ya ya sebetulnya di luar bener atau enggaknya Darwin dan pro dan kontranya Darwin Aku di sini mau ngobrolin agak setuju sih bukan agak setuju sangat setuju dengan kuat yang nanti bakalan di apa diceritain sama Darwin, jadi gini Darwin tuh punya asumsi atau pemikiran kalau dulu jerapah itu hewan tertinggi di dunia itu uh, kan jerapah ya uh, dia tuh mengasumsikan atau berpikir bahwa jerapah itu hewan berleher pendek karena apa? karena dulu sumber-sumber makanan yang ada di tanah itu masih banyak gitu ya, hingga pada akhirnya zaman terus berubah gitu ya, sumber-sumber makanan yang ada di tanah tuh makin sedikit dan berpindah ke pucuk-pucuk pohon, makanya untuk bisa bertahan hidup, jerapah tuh harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara apa ya evolusi evolusi itu kan uh, pada dasarnya adalah perubahan secara lambat gitu ya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitar nah makanya untuk bisa menjangkau sumber makanan yang ada di pucuk pohon sana gitu ya jerapah tuh uh, berevolusi memanjangkan lehernya sehingga uh, dikenal atau terlihatlah jerapah yang bisa kita kenal saat ini hewan paling tinggi di dunia berleher panjang jadi charles darwin charles darwin, darwin tuh pernah ngomong katanya gini makhluk yang akan bertahan bukanlah mereka yang paling pintar bukan bukanlah mereka yang paling kuat nah buktinya dinosaurus kalaupun ada uh, punah kan tapi makhluk yang akan bertahan adalah mereka yang paling adaptif atau responsif terhadap perubahan zaman atau perkembangan zaman ngeri ya itu baru evolusi teman-teman perubahan secara lambat apalagi sekarang kita revolusi perubahan secara cepat enggak cuma satu tapi kita ada orang-orang uh, bilang gitu ya kita ada di revolusi 4.0 gitu ya Kalau kita pengen apa ya uh, berkaca dulu sedikit dari masa lalu gitu ya Kalau dulu kan manusia tuh uh, memenuhi kebutuhan hajat hidupnya biasanya menggunakan tenaga manusia ya uh, Yang dibantu oleh tenaga hewan hingga pada akhirnya uh, pada abad ke-18 ditemukanlah mesin uap Jadi ada sumber energi baru untuk bisa memproduksi barang-barang uh, pemenuhan kebutuhan hidup manusia gitu ya Itulah disebut revolusi industri yang pertama. Next talks Kemudian nggak cukup sampai di situ teman-teman. Manusia terus berkembang gitu ya sehingga nggak e, cukup sampai mesin uap ditemukanlah listrik gitu ya e, produktivitas makin tinggi ekonomi makin naik. Nah di situ terjadinya revolusi 2.0 atau revolusi yang kedua. Nah nggak cukup sampai di situ juga teman-teman di tahun 2000. Uh, di abad ke-20 gitu ya Kita juga diperkenalkan dengan teknologi komputer gitu ya Pada akhirnya uh, Terjadi perubahan pola konsumsi, pola kehidupan, pola industri Yang Semuanya serba otomatis Nah disitu di abad ke-20 atau tahun 2000an kita kenal gitu ya Revolusi industri yang ketiga Nah sekarang kita ada di revolusi industri yang keempat di mana segala sesuatu yang kita kerjakan selalu berhubungan dengan ayat Atau internet of thing gitu ya Ngirim email, nyimpen data dan lain sebagainya Makanya Telkom Indonesia tuh punya jargon ya teman-teman Namanya tuh the world in your hand gitu ya Dunia tuh ada di genggaman tangan kita gitu Segala sesuatu yang ingin kita dapat kita bisa akses lewat handphone kita Contoh misalkan ya Kalau dulu nih teman-teman aku pernah apa ya Pas SMA gitu ya Kalau pengen eh, Nabung gitu ya nabung, eh, nabung ke bank gitu ya Biasanya atau eh, melakukan penarikan uang Biasanya aku harus datang ke teller Antri dan lain sebagainya Tapi setelah adanya ATM gitu ya Revolusi industri yang ketiga Aku eh, peran manusia tuh digantikan lagi oleh eh, Mesin gitu ya Uh, Nggak nah cukup sampai di situ. Aku udah males banget ke ATM karena apa? Karena aku sudah ada di revolusi yang keempat, gitu ya, revolusi industri keempat. Aku bisa mengakses uh, transfer, gitu ya, menarik uh, uang dan lain sebagainya lewat M banking, gitu ya, karena sudah berhubungan sama ayat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah peran manusia tuh akan di masa depan? Gitu ya, bagaimana selanjutnya nasib masa depan uh, manusia, gitu ya? Uh, beberapa orang berpikir, apakah akan diganti dengan mesin keseluruhan atau digantikan dengan robot? Nah, maka dari itu teman-teman biar nggak digantikan peran kita nggak digantikan oleh mesin dan robot kita harus punya soft skill gitu ya yang bisa mendukung peran kita di masa depan apa soft skill tersebut? next. Talks proudly presents. Nah jadi di masa depan nanti gimana sih? Apakah peran-peran kita akan digantikan oleh robot? Nah biar peran kita sebagai manusia tetap utuh gitu ya, kita harus melengkapi diri kita dengan modal yang sangat besar. Apa modal tersebut? Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah uh, profil pelajar abad 21 gitu ya, yang terdiri dari communication atau keterampilan berkomunikasi, collaboration atau uh, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang komunal gitu ya, berkolaborasi dengan orang lain, critical thinking dan problem solving, pemecah masalah, dan yang terakhir adalah creativity dan innovation. Nah hal itu aja tapi teman-teman nggak -teman cukup, juga harus dilengkapi dengan empat pilar literasi digital. Setidaknya empat pilar literasi digital itu yang pertama adalah digital skill, yakni keterampilan kita untuk e, mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Misalkan kalau kita sering main Instagram, mana, jadi digital skill itu adalah keterampilan kita menggunakan handphone, sebagai perangkat keras dan Instagram beserta berbagai macam fiturnya ya, yang uh, menjadi perangkat. Uh lunaknya, nah juga uh, yang kedua, pilar yang kedua adalah digital safety atau keamanan digital, Enggak afdol dong kalau misalkan kita berselancar di dunia maya, tapi data-data kita uh, terancam, nah makanya digital safety atau keamanan digital ini tuh penting banget, contohnya misalkan bagaimana cara mengamankan akun, membuat password yang kuat dan lain sebagainya, dan yang ketiga adalah digital etik, nah bagaimana kita memiliki sikap yang baik dan bertanggung jawab, yang beretika di dunia digital sehingga kita bisa hidup berdampingan harmonis dengan Netizen yang ada di dunia maya Dan yang terakhir adalah digital culture Atau kebudayaan digital Tentu saja saat kita Berinteraksi di dunia maya dan berinteraksi Dengan orang-orang dengan berbagai Budaya di luar sana Kita juga harus mempertahankan jati diri kita Sebagai apa ya Sebagai warga negara Indonesia makanya harus ada Digital culture yakni Sebagai netizen yang baik kita tetap Bisa memperkenalkan kebudayaan dan menjaga Keutuhan bangsa terima kasih